Bu, bagaimana kabarmu di sana? Akankah baik-baik saja? Maaf, untuk kali ini mungkin aku tidak sempat pulang ke rumah. Karena duniaku di sini masih panjang dan perjuanganku belum selesai. Ada rindu yang harus bertemu. Ada rambut butuh kau belai lagi. Tidur di pangkuanmu sambil bercerita tentang hari ini. Tentang aku. Dan tentang mimpi-mimpiku. Ingin rasanya aku kembali menjadi seperti dulu lagi. di mana sore hariku hanya bermain sambil menunggu senja tiba. Namun, dulu aku belum mengerti tentang senja. Karena memang... Aku tidak peduli dengan cahaya kemerah-merahan yang disuguhkan Namun sekarang Rasanya semua orang sibuk mencari senja kemana-mana Untuk apa menanti senja? Cahayanya saja tidak pernah berpihak kepadaku Untuk apa pergi mencari senja? Kalau setelah pulang Yang kutemui hanya malam Begitulah duniaku sekarang, Bu. Aku takut senja yang kucari sejauh ini hanya akan berakhir dengan malam saat aku pulang. Aku takut senjaku di rumah hilang karena kesibukanku yang mungkin membuatku lupa diri. Kadang aku tidak ingin menyiksamu dengan rindu yang kuberikan. Walaupun pada dasarnya, kau tahu, pergiku hanya untuk kebanggaanmu. Namun kadang aku berpikir, untuk apa aku mencari semua ini kalau senjaku di rumah sudah hampir habis. Usiamu adalah semangatku. Senyummu adalah senja terindah yang ingin aku abadikan. Maafkan aku, Bu, kalau selama kepergianku mungkin jarang memberimu kabar. Sering menutup teleponmu, dan semua kerinduanmu sering aku lupakan. Untuk saat ini, aku hanya ingin berpesan kepada langit sore. Tolong sampaikan peluk dan ciumku untuk ibuku di rumah. Mungkin dia sedang sakit, tapi sengaja pura-pura tegar agar aku tidak panik. Mungkin dia sekarang sedang rindu, tapi takut mengganggu kesibukanku. Rindu rindumu Bu. Akan kubahagiakan kau di sisa waktumu. Semoga saja aku sempat. Maaf, Bu. Kali ini aku tidak bisa pulang.